cek cek cek cek cek balik lagi bersama VOC spin hari ini kita akan berbagi info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor sweetbonan sehari ini ya seluruh hari ini kita bawa model 76.000 kita akan mencoba mencari info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor sweetbonan sehari ini pastinya yuk langsung gas aja kita main di pet 2400 dulu ya double check nggak usah kita langsung gesekan di 20 quick aja. Oh yang pertanyaan kita main di mana kita main di retro slot bosku situs slot tergacor solid sandero jaga dunia akhir di sini WD berapa pun pasti di perluas bosku dan di sini lagi ada event menarik buat kalian semua seluruh apa itu eventnya event new member khusus slot ya seluruh depo bonus, bonus depo 500 jadi kalian jika depo 100.000 otomatis jika kalian klaim bonusnya saldo yang masuk itu 150.000 seluruh jadi langsung gaskan aja kalian depo-depo mantap di retros lepas pastinya dan untuk cara klaimnya juga eh dan untuk rules klaimnya juga mudah kalian tinggal daftar dengan referral kita yang di bawah nanti untuk depo depokan dulu dan langsung gaskan jika saldo sudah masuk maksudnya saldo deponya sudah masuk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 slot gacor eh, bocoran slot gacor hari ini bocoran slot hari ini bocoran slot gacor sweet bonanza hari ini RTP slot gacor hari ini RTP slot hari ini RTP slot gacor sweet bonanza hari ini pastinya ya sur, maka dari itu yu di ramaikan grup tele biar kalian selalu tahu info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor sweet bonanza hari ini pastinya ya bosku yuk langsung gaskan aja ramaikan grup tele biar kalian selalu tahu bocoran slot gacor hari ini khususnya bocoran slot gacor all fit sehari ini ya bosku. Oh. Aduh, belum kita belum dapat pecahan pecahan mantap atau freeze free freeze ya surya. Kita coba cari cari cari dulu. Saldo sudah mulai menipis. Kita geser ke mana ya fit? Hmm, naik itu. Nah geser dulu aja ke quick ya surya. Kita coba di 30-an Apakah kita akan dapat 4 lollipop seperti biasa? Ayo dong. Oh, aduh, belum jo belum belum dikasih tuh. Oh, nih, nih Anjing malah kira dapat free finance Malah turun. Eh, harusnya dapat nih. Aduh, atas itu harusnya atas hati itu lollipop, Juk. Atas hati fix di situ tuh lollipop nih ya. Kita lihat pecahin. Tuh, lollipop satu turun. Aduh. Lollipop satu turun. Hmm, tuh kan kelihatan apel masih pecah. Anjing lumayan nih cenice di awal ya, seluruh Tapi di luar ini nih. Kita butuh free spin free spin dulu ya. Like dong, kasih kasih kasih lah. Buset, videoan mantapmu. Ayo Sweet Bonanza, kasih dong. Wuh, apel pecah banyak, cuy. Sia-sia kalau nggak ada. Kalau nggak di dalam free sih sebenarnya sia-sia seluruh. Sebenarnya kalau main Sweet Bonanza itu rekomend nih di boys, Lur. Tapi berhubung kita pemain modal receh, pemain pencari profit kita selalu mencari free spin, free spin, manis pastinya. Yuk, kasih dong satu lagi. Mantap langsung dikasih krispin dong bos yuk kasih kasih kasih lah pecah pecahan pecah. mantapmu buah-buah mantapmu yuk aduh belum ada pecah dulu dong mantap manggis peta yuk semangka jadi semangka jadi jeli-jeli jeli-jeli jeli-jeli kuruh masih yuk anggur-anggur kasih uruang cili biru anjing enggak mau lumayan 11.000 kali 29.340 lumayan lumayan lumayan awal yang bagus yuk lagi dong masih 17 kali lagi yuk perkaliannya mana umur oh, anjing dapat tambahanku langsung tiga dulu gitu loh yuk semangka jadi semangka jelly jelly biru jadi mantap pisang jadi perkaliannya lagi dong perkaliannya lagi dong anjing cuma dikasih 6 doang puluh sembilan 59.000 ya saldo merangkak naik di 400-an masih sisa 10 kali lagi nih semoga meledak mantap di angka satu lebih ya guys lur. dong, dili biru. Ah, dili biru dong, biru pecahin, mantap yuk Anggur-anggur anggur-anggur anjing lumayan. 8000 kali 13 lumayan 107 ya Cuk udah 500-an nih ya. Lagi dong, lagi dong, lagi dong. Lagi-lagi lagi dong. Biru kuning, aku semangka. Asik. Biru biru oh, jeli lagi balon lawan lagi dong. yuk jelly biru pecah. Mantap yuk manggis ketain. Aduh, langsung tuh lumayan 9000 kali 23 200. Anju, emang lagi gacor habis nih nya jadi tadi. di retro petatinya slot. Kita dapat bonus lagi loh Ini spinnya nggak bakal kelar-kelar nih kayaknya nih, Bos. Eh, dong. Kayaknya nggak kelar-kelar ini, tuh Emang gacor abis kalau main di retro slot boss Yuk langsung gas kena aja Untuk link saya sematkan di pin komen Kalau kalian paham lah Waduh kali 25 gak koneco Aduh 25 lagi gak di pecahin Aduh yuk Anggur Aduh cek Anggur manggis kurang semua tuh Anggur kurang tuh Manggis kurang satu Ada Ayo perkaliannya mana Jiri biru Aduh kali enam doang Tapi lumayan lah ya tuh Ini dong kasih lagi, aduh, lagi, lagi anggur lumayan kali 8 lah ya, eh hey, last nih last anjing lumayan tujuh ratus ya sulur ya.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 aduh lumayan sih sebenarnya kita udah profit-profit mantap nih ini kesempatan WD yang bagus sebenarnya cuma kita gaskan WD kan saja ya seluruh ya karena kesempatan WD nggak ada rembut kedua kalinya maka kita manfaatkan sebaik-baiknya ya seluruh ya dan ingat ya seluruh jika ingin main langsung gaskan aja ke Retroshot pastinya saya vw spin pamit dulu diri bye bye seluruh